Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada dan selamat pagi Kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, pengguna akan menyuguhkan kabar-kabar spesial. Kita awali dengan kabar yang selalu membuat kita bahagia sahabat Ya, pasti kalian, warga Konoha, semuanya sudah menyaksikan vlog terbaru Lancelot Entertainment. Ya, momen saat liburan di Swiss. Wow, ini momen yang sangat luar biasa. Menurut warga Konoha, ini adalah momen yang paling-paling berkesan nih persahabat, luar biasa banget ya idola kesayangan kita Masya Allah seperti nonton film India nih persahabat ya luar biasa, yuk yang belum nonton silahkan mampir ke channel Youtube Lasar Entertainment, karena vlog yang sangat bikin happy sudah di up nih persahabat ya, mudah-mudahan dukungan semakin banyak, support semakin banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. berikutnya persahabat, kita lihat nih banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari Dinda Tamam mengatakan, vlog terindah menurutku selama liburan kemarin. Tuh, ini juga ada salah satu tanggapan, bahwa vlog ini adalah vlog yang paling terindah menurut warga Konoha selama liburan kemarin. Luar biasa banget ya, idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga momen berikutnya. Ada momen spesial saat Bunda Lesti Bilar main skuter bareng nih persahabat ya cute dan sangat menggemaskan sekali benar-benar seperti nonton India nih persahabat bahagia banget warga Konoha dan kita lihat juga persahabatnya kromantisan kekiutan kebucinan kemesraan selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Pilar masya Allah banget ya bangga dan sekaligus bahagia mengidolakan Lesti dan Pilar luar biasa masya Allah. Dan banyak sekali tanggapan komentar yang positif diberikan Salah satunya dari D. Dilans mengatakan Mereka bahagianya natural ya Gak posting-posting momen gini Gak posting yang estetik-estetik Jadi bahagianya untuk mereka sendiri Dan dari diri sendiri tanpa minta pujian orang lain Tuh persahabat, idola kesayangan kita Mereka bahagianya emang natural banget Gak pernah posting-posting momen seperti ini persahabat Mudah-mudahan ya semakin dukungan banyak untuk Leslar Dan semoga idola kesengan kita selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari akun Instabangga mengatakan Masya Allah so sweet banget pandanya Abang Fatih bahagia selalu kalian leslar dalam lindungan Allah SWT, amin Tuh, ini juga doa yang baik ya untuk idola kesayangan, mudah-mudahan doa baik dari kalian dikabulkan dan diijabah semoga leslar selalu bahagia rumah tangganya langgeng dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik selanjutnya persahabat disimang juga ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali pasti kalian juga ini happy banget saat melihat podcastnya Abang L bersama Kak Gilang dirga Podcast isen 5 menit, tapi sangat mengemaskan, persahabat. Disimak yang diunggah oleh Leser Sajak ini ada sebuah kalimat, Abang Fatih sepertinya jadi bintang tamu podcaster muda sedunia. Apa ada yang sependapat? Wow, <guruh> luar biasa banget, persahabat, ya. Ini kebanggaan untuk keluarga Konoha, karena Abang Fatih ini memang menjadi bintang tamu di podcast termuda sedunia ini pendapat banget, simak juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan kayaknya belum ada kan di podcast bintang tamu bayi yang bener-bener bayi kayak abang gemesin banget ya serasa dia paham dan pengen ngomong loh bersuaranya saat pembicaraan lawan bicaranya selesai pengen tahu gedenya jadi kayak apa? Wow, ini satu kebanggaan. Selain dijuluki bayi ajaib, abang Fatih juga persahabat ya. Ini menjadi bintang tamu podcast termuda sedunia loh. Bangga nggak tuh warga Konoha? Masya Allah, luar biasa kita patut bangga. Karena memang perkembangan BPL ini semakin pesat setiap hari. Memang makin pinter dan sangat luar biasa, the best banget. Pinter merespon tentunya pertanyaan-pertanyaan dari uh, Gilang luar biasa bangetnya adalah kesayangan kita Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Pazar10 mengatakan di kolom komentar The young one joining a podcast in the world is Abang L Wow, ini benar-benar sahabat ya Bintang tamu termuda sedunia Itu adalah Abang Fatih yang selalu bikin bangga kita semuanya Kemudian persahabat disimbang juga diunggahan ig nya Papa Bilar Papa Bilar pun ini memberikan tanggapan ya soal podcastnya Abang L Ternyata podcastnya Abang L ini belum ada briefing sama sekali nih persahabat ya Saat melakukan setting podcast Luar biasa, emang bener pintar nih Abang L ya Semakin menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Dan berikutnya juga persahabat ya kita simak ada sebuah postingan momen video saat BBL dan Panda jengukin Baby G nih persahabat ya Anaknya dari A Gilang Ternyata juga ini baru diposting AA Gilang persahabat ya Ternyata syuting forecastnya aja Ini waktu ketika BBL jengukin BBG Masya Allah banget ya Syuting forecastnya semalam kan, nih, unikan kemarin sambil jengukin Baby G. Ini luar biasa banget nih, pokoknya kita bangga dan kita bahagia tanpa keluar-keluar, ternyata BBL dan Panda jagokin BBG dan langsung melakukan syuting podcast. Gimana nggak bangga banget ya, punya idola kesayangan kita Lesti dan Bilar, Masya Allah luar biasa. Doakan yang terbaik, support yang terbaik, dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kemudian persabab disimak juga ini ada kabar mengenai Ariel ya putra dari Bapak Ridwan Kamil. Ini ada potret Dude Herlino di Maseeto dan Dini Aminarti ya, saat melayat saat ziarah ke rumah duka Ariel untuk memberikan support dan tentunya dukungan kepada keluarga besar. Salah satunya adalah Ibu Atalia ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan serta kesabaran. Dan semalam sudah tiba di Gedung Pakuan, persahabat di kota Bandung Ariel, keluarga Gelar sholat jenazah untuk Ariel Usai tiba di gedung Pakuan Persahabatnya momen, sholat jenazah Yang dipimpin untuk imamnya Bapak Ridwan Kamil Mudah-mudahan ya, Ariel Tentunya mendapatkan tempat Yang terindah dan mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesabaran, kekuatan, dan ketabahan. Amin. Doakan, persahabat, untuk keluarga kodoha. Doakan yang terbaik untuk keluarga besar dan Ariel persahabat. Ya, semoga tentunya tenang dan masuk surganya Allah. Amin. Dan kita lihat juga, ya di TikToknya Papa Bilal. Saat mengunggah video momen romantis di Swiss, ini sudah mencapai 2,6 juta lah penontonnya luar biasa banget, idola kesaingan kita. Ini benar-benar kebanggaan untuk warga Konoha. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di pagi hari ini, jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.